Ya, mau lihat timnya kurek, ada laka, ampun, aduh, aduh, aduh, aduh, mau lihat ya? minyak goreng apa adalah Duh. ya duh, giliran anak minyak goreng anane sing kemasan oleh sing impor pisan ya larang ya biasanya anak sing sasetan misasetan, sasetan melu larang melu ngilang keding, ding ngendimbo apa negara kye penghasil minyak kelapa sawit terbesar ya token Selakai ya Ah, di Indonesia sih patrol Usah Semua otak geleng-geleng lagi Apa sih Rasulullah cewek kan Emang kamu belum asem, eh, sem, di padakannya korong korongnya dan ya. anak apa sih? coba ceritakan padaku, bukan baiknya dua solasi. bis, solasi, gua nampil ceng Amerika. oh no. solusi nah, apa? solusi merun. oh iya itu yang aku masuk <laughs> Oke, okay, tak cerita enak ceritaku ya. Kekan oh. dan nikah ya, dicuruh hati malah turun Oh minyak, ya. minyak goreng <laughs> Aree kak, berita beli si buang nih tipi Kenah, arin dileng drakorgen Sampai belan-belan ini tangga diganti lagi seru-seru, Nek yang drakor oh nooo apa anak remote? Masa Allah, kelahan, apa? kok punya minyak goreng? klik-klik, sampai dia menemukai nyebo, apa sih? kalau kita pukul, kaya penuh solusinya baik yang dua sing setan, tapi kita dagangan ya wis, Nek Tolinya bergani sepi, rame, masalah harga, teman si teman, bisnis is bisnis. Mungkin, kayak urchinan, nih rumah dulu mangan, nungguan nih tempe. sak mau mewe, pisang tempe Oke lah, karo kacarta, ruang Ewu persaset, karo wong liat, abang Ewu. toli kek gurung nih pasaran dalam penjualan terpisah Lah, bisa nih. Oke perdana. Loh, loh, loh, loh. Rika butuh minyak goreng apa? panlepon telepon dan perdana sih. Hey. Maksud Dek, perdana ku sing awal. duduk kartu perdana Mang Bagyo. <laughs> Maksud Dek, rilek rileks, ker <laughs> Alhamdulillah, nyong dume batu kayak rika. burung mati ortak bakal dikubur yakin. Cari guru mati jadi kubur pimen. tak cukup dikit ya. Woi, ajak ke nanti habis pada doban. gandeng orang nenteng apa-apa hish, kalem bagian anak ya eh. lah, ini bok sik, bajur kutah minyak mie instan, gyo <tanyian>